Banyak sembilan ruko dilalap sejago si merah. Jumat malam berkisar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Beralamat di Jalan Sutomo, Kelurahan Pekan, Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Menurut saksi mata, api berasal dari lantai dua rumah makan Abdul Ajis dan diduga akibat crossleting listrik. Api cepat merambat ke ruko sebelah hingga membakar enam ruko lainnya. Oleh karena ruko adalah bangunan lama yang lantai duanya masih terbuat dari kayu hingga mudah sekali terbakar. 40 menit berlalu, pemadam kebakaran unit lubuk pakam tiba di lokasi dan disusul unit galang, unit batang kuis dan juga satu unit damkar dari Serdang Bedagai. Salah satu tim Tagana dari Serdang menjelaskan sementara sekitar enam ruko terbakar dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi, dikarenakan api sangat besar menyala. Tim Damkar dari Serdang juga menjelaskan, untuk saat ini belum mengetahui pasti jumlah ruko yang terbakar, namun rata-rata ruko terbakar bangunan ruko lama dua lantai, namun beralaskan dinding papan di bagian atas ruko. Tidak. Kalau itu tanpa sepengetahuan kita yang jelas Tidak ada sekitar 60 yang Tidak. sudah positif. Ini kita lakukan kemungkinan kita dari konflik di tree. korban anggota kita ada dorak uh, tertimpa kanopi. Masih dalam pantauan awak media sampai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, dini hari. Api belum juga bisa dipadamkan. Tampak mobil damkar lalu lalang mengisi ulang air untuk terus berusaha memadamkan api. Informasi terakhir, camat lubuk pakam menggunakan gunung PKK untuk mengevakuasi korban kebakaran. dari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Rio Lubis melaporkan